Kita start pagi ini, lama yang amatin. menangkut menang, guys. Kali ini, oh, oh, dia oh, oh, oh, oh, oh, Oke okay guys, kali ini kita akan mancing di sungai Jernih. Iya, kita mulai Tuh ada penampakan ikan tapa. Ini bukan kolam ini guys Ini sungai ini Iya, diikutinnya Diam kau Hai, hai, hai Wuh, hu, Ih, sedap nih yan. Aduh ini baru dia ikan tapal guys, iya kita akan mencoba, uh, aduh, ah, ah, ah. ya allah ya allah mudah-mudahan jangan putus ya allah, aduh, ai, ui mande mande mande mande guys, mm. iya aman itu, aduh, oh mana dia? Oh, Gara-gara tuh guys Iya Dia masih usah di Nampak tuh guys guys Ken Ken Nampak tuh Jangan berakali Iya Mundur kembut Mundur kembut Mundur kembut Mundur kembut itu dia guys wujud oh, kebisar terdiri ke besar kita gitu, ken ken oh, itu selama sepanjang lama oi oh, mande, oh gadang bana ikannya du gadang bana ikannya tua anda oi oh, mande, ya Allah jangan tak putih lah ya Allah mudah-mudahan terbawa balik ya Allah wuhh oh. eh, ikan tapa gadang memang sebenarnya gadang tapanya Tuhan Tuhan ala berkarik punggung tapanya Tuhan ya yep, semakin mendekat kita mainkan dulu ya guys kita mainkan dulu macam mana pemburu rawa tidak ada lawan pemburu rawa ini dia pemburu sungai oh ah ah ah sungainya rahasia sudah beritahukan sungainya di mana ya hmm iya iya iya iya iya iya iya iya Oh, hidangi! Oh, iya lah. Uh, ya. Oh, ayah, oi, oi, oi, oi. Oh, itu dia, guys. Ikan tapa, ada bakar. Eh, oh, iya, mandi. Itu kadang kepanawan. Dia, dia, hmm eh. Oi lah dia awak. Oi lah dia awak. Okey lah dia awak, dia awak, dia awak, dia awak, lah dia awak, lah dia awak. Ken lah bapiti awak, ken pulang ken. Alhamdulillah. Yo awak age sekali leh. Wih. Ikoh, diam. Ya Allah. Wih. Mandi-mandi, begaletak, begaletak, begaletek, begaletek, begaletek. Yo, yo, yo. Makanlah leh, weh masa nentang makan satu dua tiga eh makan nih banyak sih makan ada eh eh eh eh kiri. Ah, tia. Tia. Kan, dia dia dia pun jo ditarik tarik je ko iyo ko Tuhan hmm. deh gas enggak deh makan apa nama jawab harus pidah terlebih nak nak dapat nak dapat kewajiban dapat jangan celuk dia dia ba lampu nak dosik ko nah nah hai kan tadi dah sambut lain Koneyang <laughs> Hehehe eh. Si Bolang Si Bolang pancurang si si si gading Bilong si Ko Manciong Hehehe <laughs> Konek kan Tuan Tuan si Bolang posisinya di Bano <laughs> Pemururawa, pemurur pemururawa, pemururawa, pancuran gading, mau hadapi dati, iko nak kenak-kenak awak sabun tampaknya <doa> rahasia. Ikan sabun ku orang tu habis kalau tampaknya siku. Teteh tahu lah di mano tampaknya ko. Wajib. Oh, kalau sampai siku pemururawa habis ikan ku habis. <tap> iya, guys. Bagi <tap> yang habis mancing silakan ditengok channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channelnya Ayo, YouTube Romi SP Official. <laughs> karena di channel ini bermacam-macam konten. <laughs> ada konten main, konten agama pun ada, konten nyanyi pun ada. <laughs> saya memang sudah habis mancing, tapi kali ini akan mencoba weekend. mancing karena waktu libur. Penelponik sambil mencari apa? Saya ada bekerja libur. <laughs> tambah lagi belum pohon Ponjong tidak ada modal tuh bang memang ya, pokoknya pom -pom, mantap pom -pom, pom -pom -pom. lah kalau dia punya dana. suasana mantap. Ini nama sungainya sungai jernih. Tapi lokasinya tidak akan saya sebutkan. Karena di sini tidak boleh mancing. Yang datang sini pun orang-orang apa aja. Abis tempatnya. Iya. Pindah konten awak Mungkin habis mancing. <laughs> konten mancing. Dari kumbang dari motor konten menangkap harimau. <laughs> eh ceng ceng. Nangkap harimau ceng ceng <laughs> Oke sekian dulu guys, terima kasih itulah persembahan kasih dari kami. Si anak rantau emas acu, Rami SP ofisial. Oke okay, sampai jumpa kembali ke di lain waktu yang sama. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.